Anjing lincah banget, babi, babi. Elo laki bangsa, woi Yo, apa kabar kali ini? Apakah sehat kalian semua yang klik video ini? Apakah kalian udah mau skip? Jangan dong ditonton dulu siapa tahu menarik, siapa tahu menghibur kalian. Oke, jangan lupa di-like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang. Dan jangan lupa di-follow akun sosial media gua semuanya ada di kolom deskripsi. Kalian tinggal klik meluncur ke profil gua terus follow. Langsung aja kita reaction tanpa berlama-lama. Oke ini dia Instagram gue guys ya Kalian boleh banget nih di follow akun gue Biar akun gue menjadi follower c 1 miliar Biar gue jadi seleb Selebgram Bekasi Oke langsung aja kita meluncur ke videonya ya Gak usah lama-lama Ada video apakah kali ini Gue ngomong apa sih anjing Gue baru bangun BTW ya ngoncen ngoncen ngoncen mana nih? ini kayaknya udah pernah ya ini mah. <tell> Oke kita dari atas berarti ya. Ada apakah ini? Bentar, bentar, bentar, bentar. Kita pakai headphone dulu bro. Headphone, pakai headphone ya. <tell> Meledak anjing. Gitar gua jatuh goblok blok. Kirain Hiraukan, hiraukan yang tadi apa sih oke okay. oke okay, oke okay, oke okay. bacot ya bocit lah itu keponakan gue ketok, -ketok pintu barusan kita play bentar-bentar kita baca dulu nih kenapa captionnya harus nyeni anjing sementara begini orang-orangnya video apakah ini Boots, aku mulai ya kalian siap-siap Nggak ada ceritanya bangun rumah tapi ember semennya masih bersih Ah goblok anjing <laughs> Ah goblok anjing anjing anjing anjing bocil waksat kaget gua anjing wow wow wow wow wow nah, ini baru aku mulai ya kalian. <laughs> bentar bentar. Ini lucu deh, anjing lah. Kok dia berani anjing? Ini udah mau mendekati 2024 anjing. Lu harus hati-hati lu. Lu dicari nanti lu anjing. Sama warna merah itu lu dicari nanti neng. Hati-hati dah. Ya kita play. Siap-siap. Gak ada ceritanya bangun rumah tapi ember semennya masih bersih. Bang, saat. Jeduk-jeduk anjing, goblok. Tolol, Bukan bangun rumah, itu bikin kandang banteng. <tik> Komentar anjing nah ini baru pemberani memang kita tuh harus menumbuhkan rasa-rasa berani kepada generasi-generasi kita ini salah satu generasi kita yang amat amat amat keren sangat berani sekali <laughs> jika anda tanggapi love maka unta ini akan bergerak anjing apaan sih ini komentar taik selamat gua goblok oke okay, next Waduh ini apaan lagi sih? Skill mancing emosi. Harry Supaat. Saksikan aksi-aksi mengulus dada dari pemain Bumi Wakanda. Skill yang mampu mengundang amarah, menaikkan tekanan darah. Gaya bermain yang disebut dengan enggak punya manpa, Nah, nah, lebih lagi ini melakukan gocekan haram dan tendangan kaki bagian dalam kita lihat lagi dalam turn ulang kaki bagian dalam dalam perawatan lagi pemain yang satu ini dan nggak nguk kesana kesini kesana kesini kesana, kesana. anjing getting... cape atau nggak mati sendiri huh? <tik> ini antar komentator yang terlalu kreatif sama pemainnya juga ya pemainnya terlalu terlalu freestyle gitu ya anjing dengan dalam dalam perawatan bangsa Heri Supaat. at heboh sendiri nggak ada manfaat Hai <tuh> <tuh> sih anjing goblok heboh sendiri sama sekali tidak punya manfaat Hai <tuh> Oke okay, next apa ini bocil ngapain lompat-lompat di atas itu anjing jatuh lu lol time ketika kecil dulu tengah berlatih sesi talent Miss world <tuh> Mending bersin-bersin gua, maklum ya guys, ya cuacanya lagi bagus banget nih. Lagi cakung, cuaca mendukung, tidur bawaannya oke-oke. Stop, kita lanjut. Anjing lincah banget babi babi halo laki bangsat weh dia lupa apa? dia itu cowok bangsat ini mama bapaknya siapa ini keluarganya siapa ini teman-temannya siapa aja kenapa nggak ngingetin lu tuh cowok malih Kenapa joget lo kayak cewek anjing lihai banget Gedean dikit disawer lu sama ketua-ketua RT anjing <laughs> Gue takut nih kayak gini kayak gini, gedenya gak bener nih anjing Gedenya jadi Aku tuh cewek yang terjebak di tubuh cowok kontol <laughs> Kesel banget anjing Tolong selamatkan adik ini dari dunia yang meresahkan Ayah ibu tolong didik dia dengan agama yang betul Ya, Mau bawa agama nggak apa-apa Gak mesti bawa agama pun juga bisa Lu tuh cowok aja udah cowok gak usah cewek anjing Bangsat Abang baju putih legit nih Gue tungguin lu Gedean dikit Gue sawer lu Gitu kalau dalam hatinya ya Anjing Oke okay, next oh, Goblok Gini apa lagi sih Anjing Uang kaget ini Kalau gak salah ya Nama acaranya ya Antara sedih dan ketawa Moga aja lewat Beranda simba apa nih? Oi, kaki gua tolong! Tolong, kaki gua bangsat! Kenapa bisa gak nyadar anjing Simba bahwa itu tuh anjing Dia bikin ulah mulu dah anjing Sumpah kalo lu Mundur ke belakang gitu ya Udah ada beberapa video-video dia yang Nabrak orang sampe Nyebur got Anjing aneh-aneh lu dia loh Bikin ulah terus anjing Kaki bocel diinjak anjing goblok Mau teriak tapi malu Soalnya TV si sih anjing dia begitu ay udah malu aja gini orang apa sih Tai <laughs> Oke okay, next ntar nih kayaknya yang terakhir ya sih yeah. ya Oh ya yeah. ini video yang terakhir ya guys ya yeah. jangan lupa di like comment subscribe di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gua berkembang Oke okay. biar gua mendapatkan banyak cuan ya yeah. Kayak dapat tahu itu cuman, <laughs> nggak gue yang penting kalian terhibur, kalian gak stress lagi kalian, mendapatkan manfaat, manfaat ketawa aja, nggak jelas goblok <laughs> Ketika lelah, ingatlah pepatah Thailand, Gue kayak tahu dari Ben Sadar. Oh. Ah. tombol lekatnya, tombol lekatnya, tombol lekatnya, bangsat itu gak maksud gua gini loh, lu mau nyembuhin orang di Indo tuh masih yang kayak hmm, wah disembur <tuh> kalau rukia ya, biasanya di pencet pencet kukunya gitu <tuh> ini kenapa ekstrim banget kaki lu ditaruh muka orang anjing Ya boleh dah. Tendang mukanya anjing goblok. Kenapa harus ditendang bangsat? Apa bapak-bapaknya duduknya terlalu mundur? Jadi mau megang pakai tangan gak kena pakai kaki akhirnya? Besok-besok jadi pelajaran kalau duduk di situ. Majuan dikit bro. Biar tangannya nyampe, biar gak pakai kaki, bangsat, goblok. <tell> Anjir, itu dukun apalagi lah ya. Anjingan hebat dah bangsat. Tamalakate, tamalakato, tamala <tell> eh Mohon dihafal dengan ikhlas. Bodo amat bangsat. Apa itu artinya Bang Messi? Apa itu artinya Bang Messi? <tell> Oke segini aja video Yang bisa gue sampaikan Yang bisa gue reaksi kali ini ya Semoga hari-hari kalian baik-baik aja Tidak tambah stres nonton video ini Semoga terhibur apapun yang kalian keluh kesahkan Semoga hidup kalian baik-baik aja Karena Masalah sebesar apapun Kita pasti bisa lewatinya Sobat mantap gue Satu lama-lama bang Sab. Oke gua Raffi Asti.